Sekali lagi akan menjelaskan tentang laminat. Nah biasanya kita menjelaskan laminat tentang teori-teorinya ya Jadi hari ini kita lebih ke prakteknya Jadi kita langsung praktekkan mengapa yang laminat ini disebut sebagai kaca safety. Oke kita langsung aja ke produk Nah seperti yang pernah dan sering kita ceritakan Kalau laminat itu kita boleh beli bahan kaca Jadi bahan kaca polos dengan polos biasa Atau polos dengan kaca warna Polos dengan kaca cerita di ditempel kemudian e, dipakai dengan kaca biasa ataupun tempat kalung semua itu tergantung e, mau dipakai di mana, gitu ya. Nah, jadi di, di sini saya ada sediakan beberapa sample. Jadi sample yang pertama ini dia adalah kaca biasa plus kaca biasa dengan tebel yang tidak sama. Ini tebelnya ada yang sedang, ini ada di Ini, ada yang sedang, ini. Jadi, tergantung kegunaan, tergantung e, kegunaan anda itu perunya berapa. Nah. Kalau di laminanya itu biasanya ada logonya, ada logo Mangkusim, jadi kenapa? kaca dijadikan di kaca, tet. Coba kita bisa tetap bersikap, kalau kita suka? Nah ini kaca biasa dengan kaca biasa. Nah di setiap produk yang diproduksi oleh PT. atau sahabat di biasanya akan ada logo produk seperti ini. Ini adalah nama produknya, lengkap dengan ya nama customer, dan tanggal, jenis kaca, dan lain-lain. Oke, jadi ini adalah kaca 3 mini plus 5 mini kaca biasa. Ini kita langsung aja, kalau kita pecahkan tuh gimana ya? Oke, nah kalau kaca biasa pecahannya itu akan besar, semakin tebal kacanya maka pecahannya akan semakin besar. Dan biasanya akan nampak sumber pecahannya itu gimana dan bentuk pecahannya itu merantakan. Saya pecahkan lagi ya. Dan sama, tidak jatuh, tidak jatuh ya. Kalau untuk jendela ataupun kanopi, uh, kalau sudah pecah dilihat, tidak akan langsung uh, bolong. Jadi sehingga uh, kalau ada hujan juga nggak akan masuk air hujan. Jadi kaca ini memang lebih cocok digunakan di railing tangga kanopi, loit, dan daerah-daerah yang kalau pecah. Dan kalau sangat pecah, tidak akan harap diparahannya bolong ya bisa misalnya karkot, kalaupun sudah pecah, bentuknya akan seperti ini tidak akan jatuh mengenai mobil kaca yang ada. Nah untuk yang ini spesifikasinya itu, kacanya itu satu lembar kaca biasa, satu lagi kaca tempered. Ini kita dapat melihat logo kaca tempered. artinya kaca yang sudah dibuatkan. Jadi kita coba ya. Oke, jadi ternyata yang pecah di sini bukan kaca yang temprannya, yang pecah itu yang di bawahnya kaca biasanya pecah karena tadi kekuatan kaca tempret itu lebih kuat daripada kaca biasa walaupun benturannya itu saya letakkan di kaca tempret ternyata yang pecah itu kaca biasa yang di bawahnya gimana kalau saya pecahkan juga kaca tempretnya sepertinya saya butuh kekuatan yang lebih saya minta bisa saya membantu oke nah coba dipecahkan ya yang ini kaca tempret kaca tempret nah kalau kaca tempret biasanya kelemahannya itu di samping-samping. Jadi sebelah ini itu walaupun di, dipecahkan sekelat apapun, dia uh, lebih kuat ya rentan pecah. Nah, kalau kaca temprek pecah, dia tetap begini, tetap hancur sekecil uh, biji jagung. Jadi, mengapa ada juga yang menyebut kaca temprek sebagai uh, kaca petak gabus? Ini pembuktian kalau ini adalah kaca temprek. Jadi, ini tadi kaca yang kita pecahkan ya, satu lembar temprek, satu lagi kaca biasa. Kaca biasa sudah duluan pecah, kemudian kaca tempatnya juga pecah. Tetapi kita lihat tidak berhampuran, tidak jatuh, kaca masih sangkut. Lempar di sini, oke? Tidak jatuh dan tidak berhampuran. Nah inilah yang disebut kaca sis. Nah yang namanya kaca laminat tidak harus cuma dua lembar, boleh tidak 4, atau 5 selama semua melalui proses laminat sudah disebut sebagai kaca laminat. Dan yang, yang di depan saya ini adalah kaca laminat tiga lapis. Kita coba pecahkan kaca tiga lapis ini, tapi tiga lapis ini semua menggunakan kaca biasa ya, yang dimana kekuatannya tidak sekuat kaca tempered. Jadi kita coba pecahkan. Sudah pecah. Jadi ini tiga-tiganya sudah pecah dan tetap. Tetap aja dia lengket ya. Tidak berhamburan, tidak akan Korban. nah kalau yang ini produk kacanya juga laminet tetapi kita menggunakan kaca tebal yaitu 8 mili plus 8 mili tanpa ditempurkan nah tentu saja dengan ketebalannya kita udah tau ya 5 mili pastinya lebih kalah kekuatannya kalau dibandingkan dengan 8, 10, 12, jadi, makin tebal ya makin kuat kalau mau diperkuat lagi tebalnya yaitu dikempret, jadi yang ini juga dikempret, kalau bukan dikempret sebenarnya ini sudah cukup kuat ya saya coba untuk berdiri di atasnya Kemudian nanti akan saya coba untuk di Oke? Jadi ini karena kaca alamin ya eh. eh karena kaca alamin Walaupun kaca biasa Bukan kaca mereka, Saya berani berdiri di atasnya Kenapa? Kalaupun Pecah Tidak akan menyentai saya Karena dia sudah akan naiknya Oke? Okay. Dan nah, ini aman ini uh, bukan karena saya berdiri, ini karena hari pecah saya. Kita coba pasangan, kita bisa pecah. Tetapi karena langitnya, maka ini tidak akan juga. Kalau dipakai untuk lantai, kalau ada lantai yang ingin dibuat pakai kaca, boleh minyak dua lembar tiga ataupun empat, tergantung ukuran dan letaknya. Semakin tinggi letak uh, lantai kaca ini, maka dibutuhkan uh, kaca yang magnet yang magnet makin banyak lapis, oke. Okay? Jadi kita coba untuk pecahkan ya. Oke, sudah pecah. Dan seperti biasa, karena laminet tidak akan berhamburan. Kalau kita lihat dari atas ini, dua-duanya udah pecah nih. Depan belakang udah pecah tidak berhamburan. Inilah keunggulan dari kaca laminat. Mengapa kaca laminat disebut kaca Oke. Okay. Nah, itulah keunggulan kaca laminat. Jadi kalian sudah pastinya sudah ngerti ya. Kita kalau memilih kaca laminat. Kedua-duanya ada tuntutan masing-masing sesuai dengan kebutuhan anda. Jika kalian masih belum ngerti masih ada tempatnya atau tempatnya ini yang ingin tanya-tanya, bisa langsung menghubungi nomor telepon uh, hotline kita. Oke okay, sampai disini dukung terus Jangan lupa like dan subscribe.